Akibat daya baterai baju antariksa mengalami gangguan, misi spesual kosmonaut Rusia oleh Artemyev dipersingkat pada Rabu 17 Agustus 2022. Belum diketahui penyebab gangguan jatuh daya pada pakaian antariksa, namun Artemyev berhasil memasang dua kamera di area siku pada lengan robot Eropa atau Aeropan Robotic Arm. Mission Control langsung memerintahkan kosmonot oleh Artemiev kembali ke dalam kapsul stasiun luar angkasa internasional setelah daya baterai pakaian antariksanya nya berfluktasi secara tak terduga. Komandan ekspedisi 67 oleh Artemiev pun kembali ke airlock setelah melaporkan fluktuasi tegangan pada daya baterai pada pakaian antariksa onlinenya. Meskipun Artemiev tidak dalam bahaya, namun jika jatuh daya baterai pakaian antariksa yang terputus, maka, dia tidak dapat berkomunikasi dengan sesama penjelajah ruang angkasa lainnya, Dennis Matbev. Termasuk pengendali penerbangan di darat sampai dia dapat menyambungkan kembali ke stop kontak catu daya di stasiun luar angkasa internasional. Artemiev dan Matbev Keduanya dari perusahaan luar angkasa federal Rusia Roskosmos telah dikirim ke stasiun untuk terus melengkapi lengan robot Eropa yang telah diluncurkan ke ISS yang mengorbit pada Juli 2021. Sebelum kembali ke ISS, Artemiev dan Machved berhasil memasang dua kamera di area siku pada lengan robot Eropa. Ini adalah perjalanan luar angkasa ke ketujuh tahun ini dan yang ke-252 untuk mendukung perakitan, peningkatan, dan pemeliharaan stasiun luar angkasa internasional sejak tahun 1998. Ini adalah misi epa ke-7 bagi Artemis yang sekarang telah mencatat 45 jam dan 45 menit bekerja di ruang hampa udara, dan yang ketiga untuk web yang telah menghabiskan 18 jam dan 20 menit di luar angkasa.